elit. Hari ini kita jalan-jalan ke Hotel Le Polonia yang sudah direnovasi. Dulunya hotelnya namanya Polonia doang. Yang ini sudah Le Polonia, sudah direnovasi. Kita boleh lihat ini uh, lobi-nya. Lobinya juga udah sangat mewah. Kita view satu-satu ya apa aja yang direnovasi di sini dan menggunakan kaca-kaca unik. Oke? Okay?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 Apologies, my baby I turn your door cause I'm feeling so with it Could you make me Nah, dari bagian sini kita lihat ada kafe ya. Jadi, kafe ini juga uh, diberikan sedikit penyekat, jadi seperti ada sedikit privacy dengan menggunakan laser cut dengan motif yang juga sangat bagus, motif abstrak dan warna gold yang matte ataupun dog, jadi tidak mengkilat jadi sini ada campuran, ada yang mengkilat dan juga ada yang dark oke, okay. kemudian uh, di, digabung lagi dengan karsa pattern seperti ini Nah, jadi sekarang kita ada di ball boomnya atau labelnya Nah, di setiap lantai, pas kita keluar dari lift, penumpang, jadi di uh, lantai bathroom ya, setiap lantai itu ada uh, desain cermin, jadi ini seberatnya cermin, tapi ada nonsa klasik klasiknya jadi cermin, tapi ada lantai yang terhormat. Jadi hotelnya juga dilengkapi ada fitness centernya Coba kita lihat desain fitness centernya Ini juga sudah didesain kembali ya Nah jadi ini swimming pool sekaligus ada fitness centernya kita langsung aja ke fitness centernya design yang menyerupai rumah kaca ini membuat fitness centernya itu terasa homey dan sangat-sangat uh, elegan kita langsung masuk aja ya nah Um, walaupun, walaupun fitness centernya ini menggunakan kaca, tapi di sini kita nggak merasa panas ya, karena kaca yang digunakan ini adalah kaca yang save energi, di mana dia menyaring udara panas dari luar dan sekaligus sedikit, sedikit ya, menyaring cahaya yang masuk. Jadi kita boleh lihat. Yang di bagian dinding dan di bagian rooftop warnanya agak berbeda. Jadi uh, kita tahu biasanya kalau cahaya matahari banyaknya itu dari bagian atas dan yang kita mau itu sebenarnya sedikit terangnya aja, tapi panasnya mau disaring, oke? Okay? Jadi um, ditambah dengan aluminium menjadikan desainnya ini sangat minimalis tapi tetap elegan. Nah jadi kasa yang digunakan itu satu lembar kaca biasa dan satu lagi kaca energi yang sedikit berwarna hijau. Jadi kalau dari luar kita akan nampak ada warna hijaunya tapi dari dalam itu kita nggak akan e, merasa ada warna hijau. Kemudian di sebelah sini juga ada mm, cermin yang akan membuat... Ruangan tampak Lebih luas lagi Permisi okay. Oke okay. Jadi kita bisa lihat uh, Desain ruangannya udah minimalis ya Udah yang baru gitu ya Jadi kita lihat dari sebelah ini ada Cermin untuk berkata Satu badan Kemudian di depannya itu Ada kamar mandi Nah kamar mandinya Bukan kamar mandi yang dekat besar banget Ini kamar standar. Jadi uh, tetap selasa luas walaupun enggak terlalu besar ya ya. Dengan menggunakan kaca shower berbahan kaca tempered kemudian juga cermin yang sangat besar. Kemudian ini desain ruangannya cukup minimalis. Perabotan tidurnya udah satu set ya dengan gantungan baju Kemudian ada akses satu jendela. Nah, jendela ini menggunakan bahan aluminium. Kita boleh view jendelanya ya. Jendela dengan bahan aluminium dengan jendela casement. Jadi ini nggak bisa dibuka sampai besar ya. Maksimalnya segini. Jadi mau melipir yang namanya ada hal negatifnya oke okay. jadi review kamarnya kita coba ke desain lainnya